Wow ini sih luar biasa banget persahabat ya Foto Abang L ini di edit Aduh mirip banget sama Papa Bilar ya Masya Allah ada aja nih yang edit Yang selalu membuat kita bahagia Masya Allah ini sih ganteng banget ya Luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Saba dengan Sekolah Selar Disimak di kalimat caption yang dituliskan Woy, siapa yang edit ini woy GBL, ganteng banget loh Katanya tuh, wow Anjay banget ya <Gluluh> Ini sih keren, luar biasa Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Hanura ini dua-dua mengatakan papa papabi banget Cuman lebih berdimage abang LC Katanya tuh, aduh masya Allah banget ya Luar biasa, memang fibasnya Mirip banget sama Bapak Bilar Mudah-mudahan sehat selalu Untuk BBL Dan semakin banyak support dan doa Yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Berikutnya persahabat kita mampir ke Agung Leslar Entertainment Leslar Entertainment 2 jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Dan ada sebuah kalimat nih, Mencintai Dicintai Wow kira-kira kalian Lebih baik mencintai atau dicintai disebut juga di kalimat yang dituliskan Oleh Lensler Entertainment Menurut kamu lebih baik mencintai Atau dicintai sih Coba komen di bawah ya tuh Kita lihat nih coba tanggapan dari para sahabat Ya ini dari akun Riah3719 mengatakan Dicintai karena Kalau kita dicintai kita bakal Mencintai dia lebih Katanya tuh wow ada juga komentar lain Dari Rosan skales 24 tahun, mengatakan Aku ingin mencintai karena aku orang yang suka mengejar Aduh cute-cute Bagatnya komentar dari para sahabat Masya Allah banget mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Selalu menjadi fans yang baik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat ada cover spesial juga Yang membuat kita makin gak sabar untuk menantikan acara besok kita lihat di akun tiktok imam.darto persahabat ya Ini mengunggah sebuah postingan video Bahwa untuk ruangan VIV Bunda Lesti dan Rizky Bila sudah terpampang persahabat ya Ini sih membuat kita semakin gak sabar menantikan acara besok tuh VIV 3 ruangan Lesti kejuaraan Rizky Bila Aduh Masya Allah banget pokoknya Makin gak sabar semoga Besok, Bunda Lesti dan Papa Bilang menampilkan penampilan yang terbaik. Semoga mereka diberikan kesehatan. Amin. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga. Ada sebuah unggahan spesial persahabat yang kita dapatkan. Dari ke kembali persahabat yang menyuguhkan vitamin bahagia. Berikutnya, persahabat. Dan juga mendapatkan kabar yang sangat membanggakan dari Lassler Metaverse Kembali Lassler Metaverse mendapat support dan dukungan dari orang-orang hebat Salah satunya dari Bapak Frank Hutabea persahabatnya Kita simak di kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Leslor Metaverse Terima kasih untuk Bapak Frank Hutabea yang sudah turut mendukung Lassler Metaverse seperti harapan Bapak Frank Utavia, semoga Leslar Metaverse menjadi dunia baru bagi para Leslarian Dan orang-orang yang ingin menjadi bagian dari Leslar Metaverse Semangat, Leslar Metaverse, The Moon, wah luar biasa banyaknya, Alhamdulillah makin bangga Semoga Leslar Metaverse terus berkembang, sukses dan jaya selalu dan, tanti mendoakan yang terbaik pokoknya buat idola kesayangan kita